dua Jayapura dari unggul Kota Batu tiga Joko Tingkir Pasar Putra Pem Pati Jawa Tengah <tuk> <tuk> Bukerga. Bukerga. Bukerga. Bukerga. Bukerga. Bukerga. sesuai nomor peserta ya, ya. Jony, dari Kanapri, Desa Cilo lima putuh dari Suruh Aetawa Tenggara enam Romeo dari Umar Kayu Batu Melang tujuh nama kabel kosong dari Rimbang Fam Nganjuk delapan seuringat dari Kabel Hitam Nganjuk sembilan derajat dari Rimbang Fam Nganjuk sepuluh Bunda Seberani dari Desa Fam Tulungagung, sebelas Begal dari AAN Fam Rura, Jawa Tengah 12 Kota Satria dari murah biru ban 13 bule limino dari Merah Putih Madiun Mas Korea Mas Keren Mas Saya ulangi bule limino Merah Putih Madiun 14 kartu kotor dari hoki Bang, Magetan masa protes. 15 bisa geni dari Alvian Madiun. 16 Pedro Arja Siti Fauh kediri. 17 Artomulio Rahayu kediri. 18 Kapucino Eki Alfan 19 nama Kambing Musaka dari Mas Rupan kediri. 20 Sitoroeso dari Minta Fauh kediri. 21 Jawaerto Androjoyo Ponorogo 22 dan 660 bagus. Iya Bapak Suroto Merupit, 23 Bandung Mangolo Jenangan Pak 24 Satria Dewa Sairoji Pak Mas Sairoji 24 Satria Dewa saya lagi dua Nama kami bahkan bahasa Evan Malang. Dua Nama kami Beto Bandar Jawa tulangan Pacitan. 27 Nama kami besma Tolaan pacitan 28 nama kambing perwira dari mas luk pak berdiri 29 nama kambing ambar edi etawa Tenggarek 30 bostar botrifam Magetan 31 Sugriwo dari Sabrutifam ngebel 32 limusin dari Giarvan Jobang Giarvan Tiga tiga Antarisa dari batangan Fab Matiun. Tiga empat Lingga Edra Fab Jenangan. Tiga lima Nama kami Padet dari kandang Selau Ponorogo. Dua enam Junior dari Lemang Fab Tulungagung. Tiga tujuh Mario. Pak <tuk> 38 Maradona, Kondal Givang Malang Maestro, 40 Singgong Modot, Channel Pradana Bitar disampaikan, Pak Pokoknya Mas Perlu diketahui bahwa semua peserta tepuk yang pria untuk di event Ponorogo ini pemulanya luar biasa. Luar biasa. Ini jadi, banyak kpkp lokal mas. Dan jadi internasional misalnya kualitanya sudah bagus-bagus sekarang bapak Oh iya jelas. Sekarang pertimbangan kita di Ponorogo tampang luar biasa mas. Tambah lagi empat puluh satu, empat puluh satu Putra Manunggal sama kambing Henry Manudal farm. Jenangan empat puluh dua Satria Manunggal, Labibah kelayang. Nomor empat puluh tiga Robel pemilih Wiraswaka Jambon empat Michael Bukat Sumberang panggilan nomor peserta empat dan tiga delapan silakan kambing dibawa masuk ke petok penjurian empat nama kambing Senggol Modok lama nih tahu gue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 Cek cek panitia sudah lengkap Soal hitung total peserta 62 Dari 62 nya ada 2 ekor naik kelas Jadi total 62 Nomor berapa tadi naik kelas ya Kalau pijak Bisa jam Di antara ini Ke berisi Monggo oh, Bisa jam menyintan selanjutnya Jungnat kasih Pak Pak Pak Cepang ini oh. oh. fermentasi dari ya anu ne Ini napa nopo anu nih, nopo? Singler anu nih. Nopo? oh ampun Wah, betul besar sekali untuk kambingnya ini. Terima kasih menjaga semuanya. Mas pernah ini untuk bisa semua ekonomi masyarakat di yang selama ini lebih dua tahun dua tahun, ini yang saya, 2 tahun ini lor, peserta kambing peserta terunik ini lor dari sekian banyak peserta kontas kambing Itawa ini yang paling unik lor warnanya merah tidak dengan yang lain namun besarnya bisa oh, buat ini salur